Masih panon kerenan suya Putar oh, ini kita pakai ini pakai tamat kan saya sudah kebeli PSX madura hmm. Hmm. Siapa yang bisa menembaknya ini berarti itu tadi si kasih diamond ya Hatinya nalon itu apa Kagak ngerti saya akan kasih tangan. Huh, <tipuluh> cubit cubit Diingin bagus, <SILENCIO> Gatal, gatal, gatal, gatal, gatal, gatal, gila gatal, di gatal, gatal, gatal, gatal, gatal, Siap so pucuk, so mati gas. Musuhnya jurang, kita main lagi, guys. Ya Allah, tolong jadi kita akan main lagi, guys. Terus ngepus, guys. Gue udah ngekill gue, kita masuk lagi, guys gagal yang sekarang sekarangnya nanti tidak gagal siapa yang punya mati di jago bab <tik> <tik> bab bab bab bab bab bab Siapa ini? Saya pernah... mau bertempur dengan gaya. Saya enggak pernah banyak gaya dikit, mau matte Vai <coughs> expelled mana musuh guys tadi kan ada mati kan mati sejuk kan udah ini saya buah Ada keluar gak ada Terus guys. ada Pertama itu Terus kemudian Terus Terus Salam Halo semuanya. Dan Guys. Uh, sunya sangat sele guys.